Semua yang pengen tahu lagi tentang oh. V.O.B lebih kenal dekat lagi, yuk lo tonton ini. So, that's what I think about that. Yeah. <laughs> pertama yang kita dengerin itu... Isinya jelas fitur sih ya, ya makanya <tuk> suka ya misinya itu. Power back. Yeah. Uh, terus lagu itu juga kita pernah bawain lagu itu di cover untuk ikut festival yeah. pelajar dan uh, kita jadi menang, menang di festival itu dan... Uh, Ih, cepet loh Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gua di channel Ivan Sandro. Oke okay guys, kali ini gua akan reaksi lagi tentang VOB Voice of Bajeprot Masih Kita kasih lagi kilas balik Ataupun kita Kasih informasi lah Share-share informasi lah Sebenernya seperti itu ya Jadi tentang V.O.B Voice of Pro Ataupun tentang personilnya ya. Jadi kalau misalnya lu sering nonton Dari reaction gue Yang sebelum-sebelumnya Itu sendiri Sekarang-karang ini Gue lebih Lebih bahasanya Dibilangnya untuk fokus Ke Pengenalan Lebih dalam Tentang V.O.B Ya gitu loh, jadi ataupun kadang juga yang gue asetnya itu sendiri adalah informasi tentang lagu-lagu yang dibawakan oleh VOB Ya karena apa, ada apa itu langsung orang-orang dari personilnya VOB itu sendirilah Ya Marsha, Ya Widi, Ya Siti yang jadi narsumer kita nice. Nah bentuk video ini seperti apa? Jangan lupa subscribe-nya lah dan komennya nya lonceng-nya dekat. Oke buat tuh semua yang pengen tahu lagi tentang VOB lebih kenal dekat lagi Bila lo tonton ini <Gudang>, Kita langsung masuk ke videonya ya yeah. Jadi aku suka lagu itu karena oh. um, Aku tuh ngerasa Papi Tom dan Bring Me The Horizon tuh main di depan aku sendiri Now you up uh, that all of my, oh, guitars my song, into my phone, believe it or not, But right over there's the studio, oh yeah, yeah, I mean, that one, yeah, band yeah, yeah, yeah. Yes, that's it right there, and that amplifier right there is the one that, dude, he's not letting me put my phone in front of the amplifier and the next thing you know, there's a song like that, it's crazy. <laughs> oh, <laughs> Musiknya itu kan uh, dominan musik elektronik, gitu. Nah, kira-kira untuk ke depannya, jenis musik apa yang akan dipilih sama Pampito? Yeah. Andi explore yeah, lagi. <laughs> For the Atlas Underground Project, this, I like this combination of um, making guitar music that is futuristic uh -huh. and having hmm. the, weaving in these electronic elements. A lot of guitar players are traditionalists. I am not one of them. Um, I want to huh? hold on to the parts of the electric guitar that I love, which is the big riffs and the crazy guitar solos, but I want to find a way to make the electric guitar move into the future in a way that feels very authentic and natural. So I want to continue to nice. do that, but I'm also looking forward, to, you know, I, I do a bunch of different kinds of music, so that's what the Atlas Underground is. Um, I love playing acoustic music, like political acoustic music. I love playing with Rage Against the Machine. You know, I want to... Uh, uh, continue to express myself in a number of different ways you know in the future it was uh, oh. via some, a, a song on twitter that i don't know whether somebody tagged me or i discovered it but i watched it was like a clip and i watched it 10 times in a row i was just like i was just blown away i was just like what an amazing what? amazing band i mean first of all like oh, like It's just sort of the circumstances and i can't wait i would like to hear more about your story and how you came to be the band that you band that you are right. but um just a just a awesome ferociously rocking band of young women at, at a far far away from here you know what i mean oh, looking, yeah. at, much like you i haven't played a live show in two years now and that's the longest in my whole life so i'm very envious of you that you are going I hope to be nih musisi sekelas pemore lo bro udah internasional ya kan kita audus apa uh, audios leh mengatui loh. Tiga cewek hijab kita itu adalah tiga cewek ganas. Maksudnya dalam permainan ya, untuk dalam atau untuk di musiknya itu sendiri Ganas lo. Gila loh Dan dia pun Tomorella pun juga iri. Hah. Nah, sedangkan di kita itu sendiri eh tau lo, Bro? Ya tau gak Bro? Ya, gitu loh. Yang sekelas dari musisi dari Jambrut ataupun yang orang itu sendiri aja, Bro, itu sampai nyamperin lo. Sampai nyamperin di belanya untuk tiga cewek hijab kita loh Karena ngeliat ada juniornya yang manggung loh Salaman, beri semangat, bercanda loh. Itu loh yang di belanya, yang sekelas dalam artinya Lu paham ya Sedangkan Kita <gulis> Nah ya, gitu lah di belanya gitu loh uh, Musik berkualitasnya juga Oke okay lah di belanya gitu kan Tapi viral? Enggak Sensasi? Enggak Kan maksudnya gitu loh Iya, apa gitu loh maksudnya? Maksudnya bener ya kalau misalnya maksudnya dalam masuknya banyak bener dong. Kalau misalnya santainya si sang vob kita itu sendiri, cek, uh, mungkin karena di masa muda belia dia ya, dibagi itu daripada susah tenang kepintir netigen gen yang berkomentar negatif, mendingan curhat langsung pada Allah jadikan atau musik ya kan, jauh terlau nih. Please uh, God, tolong me please to play music. Nah itu gitu lho kan banyak Sampai mereka itu sendiri bisa menjalaninya atau menikmatinya loh, ya. Tapi memang kalau bisa dipikir-pikir, komentar ataupun mereka kita membuat sesuatu yang viral Ataupun konten yang viral itu sendiri memang perlu ada orang-orang yang ya ini dibelanya dengan kata-kata yang pedas banget memang gitu pedas negatif apa negatif. Ya, bagi gue sih berasa banget, berasa naik view-nya <laughs> Sama seperti itu ya, ya mungkin ya. Memang ada pendukung, penopang yang bagus Kalau misalnya satu, anggaplah di belanja punya dua kaki nih Yang satu kiri, yang satu kanan gitu kan Yang kanan yang positifnya Kalau misalnya lu jalan kan susah Jadi harus dibantu dengan yang kiri gitu loh jadi saling saling walaupun di belakangnya ini saling mendahului, tapi tetap di seimbang yang jalan dan itu alhamdulillah di banyak langkah dari VOB itu sendiri sampai dengan sekarang sudah bisa kejaring, ya, roh ah dan nanti tahun 2023 aduh ada lagi gokil. Uh, lanjut dulu lah. and everybody was going crazy just like it's a your band really kind of struck a nerve with people gila, bukan, around the world yeah? uh, who find a lot of like it's joy on the vio blue resistance it's all the things that i love about great rock and roll and so that's what i think about that yeah. lagu <laughs> pertama yang kita dengerin itu isinya jelas sih, ya mereka suka ya misinya itu the power back eh yeah. uh, terus lagu itu juga kita pernah bawain lagu itu di cover untuk ikut festival yeah. pelajar dan uh, kita jadi mena menang di festival itu dan uh, aku dapat gitaris terbaik Aku juga, eh, kamu Baik. juga. Ya. Nah, dapat info baru lagi kan? Jadi katanya take the power back, RTM harus kita cari ini. Ya, Berarti itu gua lah, udah gue dapet. Udah pasti lah kan, udah gue dapet. Ini langsung dari channelnya dari Viobe itu sendiri loh. Ya, ketika mereka ikut festival pelajar itu di tahun 2016. Ya, oke. Okay. Ya cepet loh. Festival band pelajar tuh. Ini. Ini udah berani ya sini ya. Masa lu Tiga perempuan berhijab dari Garut, Voice of Baceprot V.O.B akhirnya bisa bertemu dengan musisi idola mereka Tom Morello, gitaris band Rage Against the Machine, RATM, dari Amerika Serikat. Walau berlangsung secara daring, pertemuan itu terasa dekat dan membuat mimpi V.O.B pun terwujud. Sebagaimana terlihat pada video yang diunggah yang baru tadi kita tonton itu sendiri, begitu pertemuan daring itu dibuka dan muncul wajah Tom Morello yang kerap disapa papi Tom. Personil V.O.B. langsung histeris. Wah, Papi Tom! teriak tiga perempuan berhijab. Jadi sebenarnya momen pertemuan dengan Tom Morello harusnya terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan itu harusnya ketika V.O.B. mendapat kesempatan undangan ke Amerika Serikat. Namun mereka terhambat saat pengurusan paspor dan visa, sehingga batal bertemu. Rage Against the Machine sering disingkat sebagai RATM atau disingkat menjadi Rage adalah band rock Amerika dari Los Angeles, California dibentuk pada tahun 1991 grup ini terdiri dari vokalis Zeig de la Rocha basis dan vokalis latar Tim Comerford gitaris Tom Morello dan drummer Brad Will lagu-lagu ini ataupun lagu-lagu yang mereka ekspresikan adalah pandangan politik revolusioner pada 2010 mereka telah menjual lebih dari 16 juta rekaman di seluruh dunia band ini pun dinominasi untuk masuk ke dalam Roll Hall of Fame pada tahun pertama kelayakan mereka itu pada tahun 2017 kemudian lagi pada tahun 2018 2019 and then 2021. Nah sebagai info yang tadi kita tonton itu sendiri adalah jadi Tio sendiri adalah menyanyikan lagu untuk coveran dari era TM itu Take the Power Back. Kerajinan cover, nah ini dinyanyikan ataupun dibawa oleh mereka festival band Tajar 2016 Ya inilah yang membawa mereka menang di acara festival band tajam tahun 2016 Keren Lanjut Hal yang di dalam gedung jadi kurang-kurang gini -kurang ya Tapi keren loh cepet ini loh Temponya Rap itu loh Ya Di tahun 2016 tuh gila kan kita udah beli aja di apalagi di sini namanya Festival Band Pelajar Tiga Cewek, ngikut Festival Band Pelajar dan menang. Yang dibawain lagi, saya okay, ceritain musim Kenapa di banyak mereka gak membawakan lagu komersil gitu kan? Tapi dengan lagu ini aja mereka menang. Ya kan? Hello, ada kutip dengan ya <tapi>, gak gila. lo di ya kan, tiga cewek membawakan lagu rock okay? ya ini loh, dia belanja Reksa Kedemusin itu perjuangan-perjuangan pikir yang gimana gitu loh ya kan gak masuk di akal 3 cewek main, main rock gitu kan lu tau sendiri ya <laughs> ya itu dia, makanya bener dong kalau misalnya mereka itu sendiri memang sudah sudah terlihat di awal di tahun 2016 itu sendiri loh ya kan, si Widi yang dengan basuh gitu loh masa yang udah berani banget tiblanya untuk main efek ataupun main skill lagi city yang cepat udah terlihat terlihat gitu loh. dan hasilnya paling sekarang walaupun mereka dulunya memperkuat katanya dari orang tua lanjut ya. Tonton, dekan, dekan, dekan. Uh. Ito, gua pernah di posisi yang ini loh di posisi mereka yang duduk loh ketika kita ngikut kira-kira kita bisa menang gak ya itu yang kita tonton kayaknya bagus-bagus semua ini apalagi loh ini ampun cewek tiga lagi pake gilbo pokoknya lera tema menang agak bro ya dulu dan cepat dulu gue juga pernah ngikut kayak gini juga balik yuk lawan kita berat pernah gue percaya betul dan ini pun juga udah pasti mereka pikir, aduh lemah gue lemah gue ya mental langsung dong gila tiga cewek main masih pelajar membuatkan lagu gitu era tm dan itu pun bersih cepat temponya cepat era tm Udah tuh Aduh, makanya diurang, ampun dah Gila, itu masuk udah berani Berani Melet Oh, hahahaha okay, wow. Oke, bukan masalah gue makanya gue paling gue suka kalau dibilangnya kalau misalnya nama agama, ya kan, agama itu dijadikan bahan untuk tameng, bahasanya dibilangnya untuk tameng-tameng seperti ini. Gue sampai berfikiran dibilangnya loh, kenapa kok mereka ini sendiri tiga cewek nggak bisa manggung, nggak boleh manggung, bahkan sampai dijegal. alasannya apa dibilangnya karena mereka cewek, apa? karena mereka cewek hijab itu doang, itu, gitu loh. Gue sih nggak seperti itu, gue rasa nih, ya kan, mungkin dibilangnya juga banyak juga yang pengen menang pengen menang dalam acara festival ini sendiri pengen menang cuman lawannya mereka itu terlalu berat yaitu Viobi tiga cewek hijab bro mainnya bagus ya kan ini gimana caranya ya Viobi supaya nggak bisa tangerlin apa harus kita juga lagi ya di jalan ya ada nggak berpikiran seperti itu ayo ayo main bola aja ya lo main bola aja ketika ketemu lawan yang berat kita bagaimana caranya supaya ini pemain bola tidak datang nih ngado bro Gimana caranya bro Ada gak pikiran seperti itu Ayo Ayo Belum lagi di Brainyo kan Ada yang ngomong ke orang tuanya Itu sih jangan manggung lah Cewek itu loh gak enak betul Kita ya, tuanya di Brainyo ngomong itu adalah musisi pun, Ataupun manajer dari si Anu-si Anu -Sianu. Paham ya Paham ya banyak cara untuk menjatuhkan loh Menjatuhkan Ya beginilah cara-caranya lah itu baru penilaian gue <laughs> lanjut. Iya berat ini ini bro, udah berat banget. Oh my god. So. mereka ini berat. Jadi kalau misalnya lu manggung, Bener, gua kalau bisa di posisi ini di tahun 2016 gua di posisi orang-orang yang duduk tadi sebagai penonton, ya. udah kelihatan ih. Ih kelihatan ih. <gif> nah, berat bangetnya masih begini Ya, ketika lu tonton ini. Gak bakal bisa menang ini gua. Lawannya begini udah cewek lagi hijab, mainnya bagus, dia belum lagi yang rapnya jago, rapper nih. Bahasnya gila Mana bertiga lagi sedangkan gue butuh personil sampai dengan 5-6 Ya kan? Benar gak? Benar gak? Ketika mereka manggung aja gue aja nge aja Kalau misalnya cuma bertiga aja udah pusing Udah pusing bro Larinya kemana nih? Ya kan di banyak yang satu yaitu itu kayak mereka Pusing Harus ada apa? Harus ada rhythm Harus ada backing vokal Benar gak? Belum lagi ditambah lebih bagus lagi Harus ada keyboard Ini mereka bertiga Mau oh, enak gue eratiin Udah berat saingannya, bro. Aduh, pokoknya bisa jaman kayak gitu ya. Bener wajar mundur kalau enggak gue jegal aja di tengah jalan lah, supaya gimana caranya nih. Hahaha, lanjut. Lagi nih, rupanya ini dulu yang majin dong. Majin, tapi ada kegiatan skillnya dong. apa ya nanti gue akan lanjutin lagi tentang video itu sendiri ya jangan lupa subscribe nya dan komennya lonceng dari dan ini di gue cuman ambil kesimpulan aja ya ketika bertemu dengan lawan berat seperti ini syarat utamanya gimana kok syarat utamanya tidak ada lagi syarat lagi di belanja kalah-kalah udah doang tapi kalau misalnya lo masih punya semangat jalanin bro iya walaupun kita udah tahu kalah jalanin bro ya udah ya kan Provokasi udah gitu loh ya kan ngasih tahu info yang apa buruk tentang Yovie kalau waktunya ataupun orang terdekatnya udah tapi mereka masih tetap jalan ya udah manggung aja lah <gul�at> <Kristen! terjangan sesuai> jangan lupa saat kenyala dan di jadi baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh